kepada Bupati Bengkayang pada hari ini di acara acara pada hari ini dari Sambut di dalam ya, ini kepada Yang ya jangan juga teman diberikan kepada Bupati Bengkayang silakan Kepala BNK Benggayang dan dilanjutkan dengan pemotongan bambu tanda umat ayat. Iya, kita kasih tepuk Disebut dengan tarian penyambutan dari Sanggar Jibatan.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 Oh, Terima ya, kasih ya, ya. lanjut kita dokumentasikan foto bersama